Tahu nggak sih, ini produknya apa? Iya, itu ada tulisannya. Boleh buat Oke, hello everyone, welcome back on Maswatch YouTube channel. Well, di video kali ini gue mau main tebak-tebakan lagi seru-seruan kayak yang baru waktu lalu nih. Gue panjat beberapa temen nih buat di video kali ini. Eh, anyway, stay tune ya sampai habis karena... Di video kali ini ada yang seru banget dan kalian pasti suka. Tonton sampai habis ya. Oke, okay. stay tune. Makasih ya udah mau datang ke konten kita. <pek> iya, sama-sama. Jadi, jadi hari ini perkenalan dulu dong. Masnya namanya siapa? Uh, kenalin nama aku Bagus. Perkenalkan nama saya Prabu. Aku Senja. Perkenalkan saya Joni. Halo, saya Sinu. Sini, mm. Jadi hari ini aku bakal ngajak Mas Prabu buat main-main barang. Aku nanti bakal kasih tiga produk kemasnya. Nanti Masnya tinggal jawab sesuai pertanyaan yang aku kasih ya. Oke. Okay. Pertanyaan pertama ya Kak, tahu nggak sih ini brand apa? Hmm, tahu. Iya tuh ada tulisannya Pak. Apa? Seiko. Oke okay, benar. benar. Kelihatan kan Seiko? <laughs> ah, Oke okay, benar. Hmm, kayaknya sih Seiko ya. kayaknya tahu sih, ada namanya Seiko. Iya. Jam ini kira-kira buat cowok apa buat cewek? Uh, cowok sih pasti, soalnya bold gitu desainnya, sama terlalu garang kalau buat cewek. Oke, okay, benar banget. Uh, kayaknya cowok buat cowok. Oke, okay, benar banget. Bisa. Kayaknya buat cowok juga sih. Untuk brandnya dari Psycho ya, biasanya digunakan buat cowok kan? Iya jelas buat cowok lah. Kenapa? Iya kan, ya bentuknya manly banget gini kok. Masa buat cewek. Oh iya, buat. kayak masnya ya. Iya, iya, iyalah jelas. Yeah. Movement-nya kira-kira pakai movement apa? Biasanya kalau saya ikut tuh spring drive kan. Movementnya pakai manual enggak sih? Kayaknya automatic ya. Kalau movement menggunakan automatic. Yakin? Yakin. Quartz solar. Pakai solar bukan bensin. Bukan sama yang itu dong. Oke, oh, oke, okay, okay. matahari. Uh... <laughs> oke, okay. tau nggak sih strapnya pakai apa? Kurang tahu sih, pakai steel kan, yes, stainless yeah. steel apa ya? Apa ya? Stainless steel bukan yeah. besi, kayaknya <laughs> pas deh. Pas untuk strapnya, kira-kira pakai strap apa? Bracelet Stainless Steel Tatot yang bener Titanium Oh, Fotonya ga jelas mbak It looks the same Stainless Yakin? Iya yeah. Yakin salah? Yakin Salah dong yang bener Titanium Kalau Titanium kan abu-abu gimana gitu ya? Perasaan besi Nggak tapi yang bener Titanium okay. Oh Oke. Okay. Oh iya tau ga sih harganya berapa buat produk ini? dari tampangnya sih kayaknya mahal ya Kalau titanium sih pasti mahal ya mbak ya? mungkin uh, 20? 10 sampai 11 deh uh, di range 9 10? yakin 9 10? iya yeah. 3 juta paling ya? wow.. murah banget yakin 3 juta nih eh kantong gue segitu 3 juta 20. 25 ke atas main. 30 deh Kayaknya sekitaran segitu deh Tetot kebanyakan sekitar 29 juta aja Oh alah selisih 1 juta mbak Tetot, salah harganya yang bener sekitar 29 juta Eh, eh? bos ini produknya apa? iya itu ada tulisannya apa? <laughs> mido tau ini brandnya mido betul sekali hmm, brandnya mido ya? dari mido mido? oke bener buat cowok apa buat cewek sih? jam tanya buat cowok kan? untuk cowok sih kayaknya jamnya buat cowok apa buat cewek sih? buat cowok lah yakin buat cowok? yakin Sekilas sih kayaknya buat cowok. Cowok-cowok. Oke, bener banget. movementnya pakai movement apa nih? Untuk movement dari mi ah, midu ini automatic automatic kayaknya ya. Mekanikal kan dia otomatis. Otomatis. Otomatis ya? Soalnya di sini ada tulisan automatic multi multi-fort. Multi iya, betul sekali. strapnya yang kira-kira dari apa nih? Tahu enggak? Ini strap kayak dompet. Getarnya kayak leather gitu ya. Uh, genuine leather. Apa oh, dompet? <laughs> kulit. strapnya pakai strap apa Kak? Strap leather pastinya. Kulit buaya? Oh. <laughs> Oke, bener pakai kulit tapi bukan kulit buaya. Harganya berapa nih? Waduh, kalau mido ini 5 sampai 7 lah. 9 sampai 10 deh. Nido, karena ini ada tulisannya Swiss made, biasanya sih mahal ya mbak ya? Hmm.. Mungkin.. 19 ya? 15? 13 mungkin ya? Kalo sekian Tataaa, salah! Harganya bener sekitar 12 juta Kok makin murah? Iya dong.. Hmm. Tapi yang penting kualitasnya masih oke. Okay. Hmm, mantap, mantap Oke lanjut ke produk yang ketiga Kaisok tuh kuyon enggak ini produk apa? brand <tuk> apa kira-kira? oke okay. bentar bentar uh, pas deh pak, ngerti aku pak oh, ya. <tuk> <tuk> <tuk> apa ini? kurang tahu sih yakin gak tahu enggak rumit soalnya baru lihat ini jamnya transformer kah? banyak gear, banyak Mesin motor apa ini? Kurang tahu sih kalau jam-jam kayak mahal gitu sih. Gak tahu. Gak tahu. Poniin oh, jam. Oh, uh, enggak dong. <laughs> Richard Mill. Betul. Oh ya? Yeah? Oh, yeah. Akhirnya ada yang bener <laughs> dari satu orang. Tapi so pralusi. Brand ini brandnya Richard Mille. Brand uh. ini tuh adalah namanya Richard Mill atau biasa disebut RM sih lebih singkatnya. Oh, Richard. Eh? Richard, Richard Mille. Mille, Mille apa Mil? Mille. Mille. Mille. Mm -hmm. okay. Jam ini buat cowok apa buat cewek sih? Kalau dari tampangnya sekilas sih, pasti buat cowok sih. Nak. Betul sekali. Buat cowok apa buat cewek? Cowok dong. Oke benar. Pastinya buat cowok kayaknya ya. Pasti. Kira-kira jamnya bocah buat cowok atau buat cewek? Okay, kayaknya kayak sih buat cowok ya. Cewek emang mau kayak gini banyak gear. Oh, kalau misalkan dia berselera bisa aja. Oke okay lah, oke oke, cewek atau cewek? Cewek, oke. Okay. Ini buat cowok, ikan cowok. Movementnya kira-kira pakai movement apa? Biasa, hmm. yes, musim apa ya mechanical cuman nggak ngerti kayak disel disel quartz kayaknya yakin quartz iya automatic automatic deh karena dia skeleton jadi kelihatan mungkin ya mbak ya betul gak sih? Hmm. lebih tepatnya automatic winding flyback chronograph regatta eh Panjang ya, umurnya. Eh? Mm. <laughs> Oke. Okay. Winding, winding, apaan? Automatic. Huh? Winding. Winding. Flyback. Flyback. Chronograph. Chronograph. Regatta. Bulat. <laughs> What? Oke. <Okay. laughs> Oke. Okay, lanjut. Harganya berapa kira-kira? Mm. Kayaknya. Uh, di atas 30-an deh empat puluh lima 50 lah 50 juta yakin 50 juta maling sekitar 70 juta gitu. 70 juta? yakin? Uh, 1 m lah lima um, 5 M oh, kayaknya up lagi nih lebih-lebih <laughs> up lagi ya hmm, kalau mahal recetnya kayaknya 10 m ya tetot seratus lima puluh ribu US dollar. Atau gila, 2 gila dua m. Aku mending DP rumah, mbak. Gak ngerti aja sih, mbak nggak mampu. <laughs> <laughs> <laughs> Oke, okay, karena aku tadi udah kasih tiga produk mm -hmm. nih ke mbak Senja. Nah, dari tiga produk ini, kira-kira yang jadi favoritnya mbak Senja yang mana sih? Kalau dari aku pribadi sih, mbak kayaknya yang Seiko tadi deh. Kenapa yang Seiko? Uh, soalnya apa ya? Ya Seiko gitu loh, mbak. Kayak yang brandnya udah memirar banget terus dari segi desain. boleh oh, aku boleh ya. boleh kalau dari segi desainnya juga yang paling oke okay sih Seiko menurutku uh, yang Seiko Astron kenapa karena teknologinya tuh setahu aku aku pernah baca dia bisa me update akurasi waktunya tuh dalam waktu tiga detik oke okay. favorit bukan dikasih bukan dong hmm. kalau favorit kayaknya yang Seiko ya kenapa simple, okay. elegan gitulah. Paling terakhir sih, Richard Mille. Aja, okay. kenapa tuh? Ya kan pastinya dia kan limited edition kayaknya. Mm -hmm. Kan gak ada orang, gak ada yang punya juga sih sepertinya. Oke. Okay. Kalau aku sih lebih suka dari jam tangan yang paling mahal, mahal pastinya. <laughs> kenapa Se tuh? Ya selain bentuknya unik juga ada daya tarik tersendiri. Kalau dikasih ya mending yang ketiga lah iyalah iya dapat rumah saya juga mau <laughs> kalau itu <laughs> mantap okay, mas bagus terima kasih iya ya. sama sama lagi dah iya ini nggak dapat jam ini Enggak. enggak. ya yeah. ya gimana seru kan tadi lihat ekspresi mereka ya kayak gimana gitu ah iya angga ah, ada kagetnya ya kan <laughs> oh ya yeah. Ini gue mau sebutin ya, mau ingetin tadi kan. Di awal tadi gue udah sebutin ya, akan ada yang seru. dari hari ini kalian udah bisa tebak belum? Nah, buat yang udah ngerasa subscribe, pasti udah ngerasa aman ya, tinggal nungguin aja. Ada giveaway lagi dong, iya <laughs> yeah, serius. Kali ini gue akan kasih kalian spinnaker, tepatnya dari seri Hull Riviera sp 57203 hmm. siapa sih yang bisa nolak ini gue aja kalau dapet juga gue gak bakal nolak sih ini jadi ini giveaway buat kalian ya dari konten ini oh ya persyaratannya yang utama tetap kalian harus subscribe dulu ya like komen lupain tombol dislike nyalain loncengnya biar gak ketinggalan nah itu tambahan ya terus punya account IG ya karena pengumuman pasti buat pemenangnya pemenang giveaway akan kita DM juga jadi account IG nya waktu kalian jawab di komen itu jangan lupa sertain account IG nya eh tunggu dulu ada pertanyaannya nih ya kalian sebutin brand apa aja yang dibahas di konten kali ini tadi sama temen-temen tadi ya nah itu kalian sebutin brandnya apa aja kalau kalian ngikutin dari awal sampai akhir pasti kalian udah tahu nah terus gue tunggu jawaban paling keren terserah ya kalian mau jawab apa pokoknya gue tunggu sampai tanggal 15 Maret ya catet 15 Maret dan akan diumumin gue usahin nggak telat ya diumumin tanggal 16 Maret jadi yang udah ngerasa ikut event yang sekarang Tolong nggak usah nanya-nanya lagi bang kapan diumumin ya Karena gue udah sebutin ya Gue usahain tanggal 16 Maret kalian udah tahu pemenangnya siapa 16 Maret Dan jawabannya paling lambat gue tunggu tanggal 15 Maret ya Jadi jangan lupa subscribe Jangan lupa like, jangan lupa komen Terus tadi ya Sebutin brand yang udah dibahas di konten kali ini Ya, yang tadi itu, yang seru-seruan tadi ya, oke gue tunggu ya sekian dulu, gue rasa see you on the next video bye